Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat syurga Dengan banyaknya tokoh pahlawan pada saat ini Apakah kita sadar bahwa Islam juga punya pahlawan yang sangat berjasa pada masanya? Ini bukan pahlawan yang diberikan kekuatan seperti pada film Tetapi ini adalah pahlawan yang telah diberikan Allah jalan dan keteguhan hati Lihat selengkapnya dan tonton terus video ini hanya di Buku Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sahabat syurga. Pahlawan Islam sekaligus digelari sang penakluk. Yang pertama, Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Yang mendapat julukan pedang Allah yang terhunus dari Rasulullah. Khalid bin Walid adalah Umar yang kedua. Kegagahannya. Keberaniannya membuat segan teman maupun lawan Dengan hijrahnya Khalid bin Walid Rasulullah sangat senang dikarenakan dakwah Islam akan semakin kuat Apalagi Khalid bin Walid adalah tokoh yang terpandang Yang akan membuat Islam semakin kokoh Khalid bin Walid telah berperang puluhan kali dengan catatan tidak pernah terkalahkan Yang kedua Amr bin Ash Ia adalah seorang muslim pejuang dan panglima perang yang gagah berani Allah memilihkannya jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat Maka Allah menunjukinya jalan untuk menganut agama Islam Para ahli memanggil Amr bin Ash dengan julukan sang penakluk Mesir Dengan izin Allah ia menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir Ada Huzaifah Ibn Yaman. Lahir di keluarga muslim dipelihara dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang telah memeluk agama Allah Huzaifah Ibn Yaman sudah Islam sebelum dia bertemu dengan Rasulullah Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Huzaifah Ibn Yaman selalu menemani Rasulullah bagaikan seorang kekasih Huzaifah Ibn Yaman. berkata Turut bersama-sama dalam setiap peperangan, kecuali Perang Badar, Rasulullah menilai Huzaifah ibnu Yaman. Terdapat tiga keistimewaan padanya, yaitu: yang pertama, memiliki pemikiran yang cerdas sehingga dalam kondisi sulit pun, Huzaifah ibnu Yaman akan selalu dapat mengatasinya; yang kedua, cepat tanggap, berpikir cepat, tepat, dan jitu; yang ketiga, Cermat memegang rahasia, berdisiplin tinggi sehingga tidak seorang pun dapat mengorek rahasia darinya. Dan di posisi keempat ada Salamah bin Al-Aqwa. Ia adalah seorang pemanah bangsa Arab yang sangat terkenal. Juga terbilang tokoh yang berani, dermawan dan gemar berbuat kebajikan dan ketika dirinya menganut agama Islam diserahkannya secara benar dan sepenuh hati Salamah bin Al-Aqwa terkenal sebagai tokoh yang mahir dalam peperangan jalan kaki dan dalam memanas serta melempar tombak dan lembing siasat yang dijalankannya serupa dengan perang gerilya yang kita jumpai saat ini jika musuh datang menyerang ia menarik pasukannya mundur ke belakang tetapi Bila mereka kembali untuk berhenti dan beristirahat Maka Salamah bin Al-Aqwa dan pasukannya akan menyerang tanpa ampun Rasulullah pun menjulukinya dengan tokoh pasukan jalan kaki terbaik Di posisi kelima ada Abdullah bin Sa'ad Ia adalah seorang komandan angkatan laut Islam Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan ia berperan besar dalam jihad di benua Afrika dan Mediterania. Dia berasal dari kaum Kurois, lahir di kota Mekah, 23 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada zaman Umar bin Khattab, dirinya diangkat menjadi gubernur di daerah dataran tinggi Mesir. Begitu juga pada zaman Khalifah Utsman. Setelah menjadi gubernur di Mesir, dirinya menyebarkan Islam ke Tunisia dan daerah Sudan. Abdullah bin Sa'ad berkeinginan dan berdoa kepada Allah Agar di akhir hidupnya Husnul Khatimah dan Allah mengijabah doanya Nah itu dia pahlawan-pahlawan yang ada di dalam agama Islam Yang mana idola musahabat syurga Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita ya Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh